Oke, jumpa lagi bersama saya Doni. Dan kali ini saya berada di ya kelihatannya warung ya. Tapi kali ini kita akan lanjut di video saya sebelumnya itu tentang di Glorasa Motor. Dan ini juga masih di belakang Glorasa ya teman-teman. Tempatnya di Pasar Senja. Karena ini bukannya senja, jadi nanti akan kita bahas ya teman-teman. Dan kali ini kita akan melihat uh, pertokoan ya. Kita kembali ke pertokoan karena kenapa. Karena kemarin itu memang di pertokoan uh, sangat ramai dan mungkin kali ini saya kasih detailnya ya. Dan karena saat ini kita sedang berada di Bakang Gora jadi kita lanjut ke pertokoan yang ada di Perumnas sampai menuju ke Tari. Di marianttt kali ini kembali kita akan membahas tentang pertokoan Maumere yang lebih detail, tepatnya di Jalan Anggrek Maumere. Di sepanjang jalan ini terdapat toko dan juga kios, diantaranya servis elektronik toko komputer, toko bangunan serta apoteka 24 dan beragam jenis toko lainnya Oke, okay, uh, teman-teman semuanya, kita sudah lewat di uh, dari jalan yang tadi ya uh, di belakang Gelora sampai ke sini. Ya, mungkin belum terlihat ya uh, suasana so, pertokoannya, tapi uh, di sana ada toko, ada kios, dan juga ada 24 juga yang di sana. Dan setelah ini kita akan uh, melihat pertokoannya seperti apa. Selanjutnya di kawasan pertokoannya, di sisi kiri dan juga kanan jalan, terdapat deretan pertokoan yang menyediakan berbagai macam kebutuhan. Di antaranya, ada toko elektronik komputer, toko bangunan, toko yang menjual spare part motor, toko roti, dan juga deretan warung serta kios dan juga banyak toko-toko lainnya. Ujung Jalan Anggrek terdapat pusat jajanan dan juga Cindra Mata. Oke teman-teman, tadi kita sudah jalan-jalan dan juga melihat lebih detail seperti apa pertokohan di daerah kawasan Purumnas Maumere ini. Dan kita lihat juga ya, banyak sekali pertokohan dan juga kios-kios kecil yang ada di sini. Yang mungkin kalau teman-teman ke Maumere atau yang lagi di Maumere bisa manfaatkan pertokohan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda kalau lagi di kota Maumere. Dan tadi dari samping Gelora Samador sampai dengan... Di jalan LTR ini kita tadi sudah lihat ya sampai di Tugu Berarti uh, perjalanan ini sudah sampai di sini saja ya Dan ya sekian dulu video kali ini Dan kita sudah ada di Tugu Mo ya teman-teman Dan di video selanjutnya kita akan melihat uh, Seperti apa atau kondisi dari jalan LTR ini seperti apa Kantor-kantor apa saja yang ada di sepanjang jalan LTR ini Dan nanti di video selanjutnya Oke, jadi mari ken TT